Bapak sarukal Mata orang lain mata nu'i'u Mata nu'i'u Bakal cekas nerowong lain baik nu lauhil mahfud kadeli'u Kehandap bisa kaluhur bisa Kaya Kulah maha cara nabeku maha cara nabeku maha Dibere ayah Ayah opat cara Sebab di orang ayah opat mata nomor kehiji mata kasar nomor kedua mata perasaan nomor ke tilu mata gelbu Kaopat mata pagawean urus mata etagir lagi namun diurus kurang mata iye diurus kurang mata kolbu diurus kurang mata perasaan diurus kurang mata pagawean kurang bakal arah suka alam malaku cara kiai ya sok regepkan ke dia. supaya orang bisa libar kabehannya Perim, lek, delegen ela, ular kaperim, delegen perim, ika karot mata kasap, kuari allahu allahu Allahna na asupkan kairum, hu tarik allah, kaluar, irum kudu dililit, ku mata perasaan, allah, allah, allah, naik, awasi, ya. bisa, halibrek abai. Ya? Tenang, tenang. iya kan pelajaran hiber, supaya aliber. beres perem iya, hu allahna diirung, kuri asupkan ke kolbu. Ulah napas, hap. Sabar halilah kiai sekitar setengah jam. tuh kan, ulah napas ya isuk hiber ke kuburan. Tanggal dikubur saya atuh ayam belajar koski tukur tu menang sambarangan kudu tapak helah tindada arti nginum poe tapak helah mata ulah pakai dedelahan tapak helah celi sebab ialah mata ilah lawang-lawang andu bakal ngarusak dek dikasargakin berarti lawang naraka'na kudu ditutup mata ditutup lawang nerakana celi tutup lawang nerakana irung tutup naraka'na sungut tutup naraka'na supaya muka lawang sorga'na berarti kan kudu dibimbing zikir zikirna kesembarangan zikir kakarak bisa iya maksudnya naon kiai ngomong gitu ternyata kangjing bisa hiber urang ge mundek hiber bisa Jadi kulah hayang jasa diber ayo de kaimah ayo, ayuh ayu, mau sapi si kaimah aing sapi hiber kege ajen ku kumaha ah lamun urang geu siber geu siber diluhurkan geunah pleng aje orang diluhurkan ngalamun aing ka mana gitu kebal teu ngalamun ragag Ajar agak nak kalau teka cerita, yuk kesakdar ceritakan. Ternyata ayat petunjuk petunjuk cara kangjing nabi, lamun kangjing nabi diberi burok, buruk buruk katakan bahasa anak bahasa kangjing nabi, lamun dimodik ku ahli ustaz ahli toikoh buruk tina barkun barcon teh artinya kilat, berarti sakije Sarua kangjeng dengan kangjeng yang belum ngomong kos itu, ia kandak diabadikan di Al Quran. Ges lain di sorga baik orang bawa kendaraan buruk, Jaguari, ges orang bawa Jaguari dia orang bisa. Ges lain kangjeng Nabi baik naik buruk, kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk, pernah hampir Nabi Nabi Musa jalan lataran, wow, jengusya Allah, pernah merat jengusya Allah, ges naik buruk buruk buruk kilap Masya Allah, kari. nah orang teh kudu pinter sebab lagu bodoh baik -baik. cerita jelama bodoh bahaya ayah jelama naik pesawat -mekah. bodoh ya jelama bodoh ya kan di pesawat ya, di diharap kelas bisnis Kula kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Orang kanan tersiksa di kelas bisnis teh aku dulu pakai bahasa Inggris baik. Aiy di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan disuguhan waktu hente hente di kelas bisnis mah jem sabaralah baik urang hayang, cair teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Aiy kula di sana ngan yes jeng no. Sakit itu doang. Untuk mana yang tersiksa? Senang tersiksa na tuh tapi saat ngomong na, lah dihenteh-hentehin baik. Karena kalau entaran lapar, lapar, iya nurut dan batur. Toel. Jangan uh. uh. <laughs> ngomong. Jangan ngomong pakai bahasa, pakai bahasa Inggris. Kukula dipecakan. Haha. <laughs> <laughs> <laughs> Maksudnya aing <ayam, koski> <laughs> yang kau sakit itu tak? Jangan sering baik. Yes yes yes yes Benar, datang, ainunya nama gede, mau aing letih Ya, letih kawat sih Astana T7, benar banget T7 Iya, kan orang ayam nambang ngomong nanaon Nisbeyak, bang, tadi hanya kau Lamun ayam waktu itu setengah Noel, poski ada yang gitu kan, gak enak Gimana sebanyak? tersiksa aing bisnis nah iya ya bisnis, nah ayam, orang Banten, orang Banten Pak urang Banten mah kerampungan Min. Karampungan urang Banten. Eh jeung kumaha aing Banten mah tanya <laughs> Naik kapal ka Mekkah. Begitu naik kapal neuleu di kelas bisnis burung lelega, nyana dia di dinya. Pramugari, pramugari geus ngomong, "Bapak, bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang." Wah, salwa maya Bisa. Bisa. Pramugari, pramugari nggak melalui pramugara. saya pramugara Pak. Mohon maaf. Ini kelas bisnis Bapak. Kelasnya ini di belakang. Yuk saya antar. Wah siapa naonan? Maya lagi keluar. Naon dia? Nggak. Saya Pilot turun pilot. Pilot turun. Oke. Turun tangan pilot. ce pilot. Tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini. Ini kelas bisit bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat. Ini ke belakang. Ya yes, siap, yes. usah itu mayar baik. Bolon siap. Bisa berangkat, guys. Ayo, guys. Sarwa. Wah, cek pilot kakarak mangi koski. Guys, kurang berangkat, guys. Berangkat dengan pilot. Mohon. Coba-coba-coba-coba. Ayah Kiai, oh di dia ya. Maksudnya coba bang doakan kan supaya kebulu. <laughs> Ayah, langsung kaluhur. Etah bosnya bos, anu di kursi bisnis, nang tungdainnya nama dekat gengsi dekat gitu, tuh Gengsi, ngaburin itu kos baim gitu tuh. Oke, pengen ini kursi ayun, yeah. Barang di deh waduh, Banten, iya yeah, ban. Hari marafannya nama golok ban, kamu kamu mau golok kok? Kiai turun tangan, ngarewas. mundur kata tukang bener ya bos naik di bisnis diauk nah turun eta kabeh heran ku pramugari telurut ku pramugara telurut ku pilotnya telurut tapi ku kiai nurut nah ditanya be kiai hampura kiai eta si bisa nurut gitu ku mah diharewas gampang ku mah kiai ngaharewas nah bapak dekamana deka Mekah hampura namun dekamakamak kama-kama kalau di tukang ditukang di ke Mesir bapak iri sini ke Mesir di bapak oh ayo ke Mesir dia ke tukang itu bodoh tapi di bapak-bapak sakapal begitu saya kapal saya waduh ayo aturan ke Mesir saya teh itu bodoh lalu helmuan di sini saya tuh ilmuwan, mau kajian kuku mahage. Barang datang, saya kajida. Cuma kamu Mesir, Ya, mau kamu kakek. Pilot hampir dibunuh ya, nak. Kok blog jenisnya? Ya, kamu kakek. Kita bawa duit. Oh, ilmuwan mahese. Aduh, kajian kuku